Oh. sudah mulai terlihat yang gemas-gemas dan game yang sama terusur. aja terlihat ini maksudnya saya Selena. Iya, Selena yang gemas. Kan ini namanya enggak ya. Parah. Selena dari Luminer lalu di tag down. Yes, oh, jangan lupa juga ada Harith yang agak-agak Tapi lusur. ada yang lepas kali ini. Ada, yes. ya? lepas, ada yang lepas. Ada yang lepas kali ini bakal diamankan sama tim Evos dan kayaknya bakal menggunakan gerognya di game kali ini tadi kaca burungnya lepas lagi kacanya lepas lagi masalahnya ini dia kalau seandainya kacanya dilepas lagi ada kemungkinan danki mau nggak mau walcarsnya wow, harus defensif mohon maaf nih saya agak sedikit bingung mungkin Bro Pasta bisa menjelaskan yep. kenapa Evos tiga kali di blue team karena tadi pilihan dari Rex Regum Kion untuk game yang kedua mereka oh. memilih Second Pick biar teman-teman di rumah Yap. juga tahu dan di luar Tau -tau juga ada jadi ah. di sini yang menang mendapatkan pilihan-pilihan manja Oh sekali. gitu ya, enak sekali ya Wah wah wah berarti memang uh, Rex Regum Kion nah, milih jadi yang kedua yang tadi ya yang tadi game kedua iya. ya. Jangan jadi yang yeah. jangan ngejinx <laughs> <gak>? jangan <laughs> sebenarnya gue udah tahu arahnya <laughs> dia mau apa Berarti tahu cuma gue ladenin loh. dulu aja Iya makanya saya takutnya nah, kayak KB suka Second Pick silakan yang mau nge-head, sosial medianya Volvo <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> di <at> KP GGWP ya <tuk> aduh sedikit promosi ya aduh bro, tapi ada Masya masa kali ini akhirnya lepas dari dua game terakhir masanya diban dan akhirnya dilepas di game yang ketiga wah ini dia nih Singa wanita. Singa masa dilepas Singa yang main bercanda <tuk> nah, <tuk> yang main nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak minimal mengendalikan leningnya kalau yeah. dia lawan masa, lalu bisa farming juga yeah. gitu. Iya, yeah. dengan dengan tipikal masa yang bisa bermain sebagai seorang distraction. Huh? Ivo sudah punya jawaban dengan tamu <laughs> yang ada di lineup mereka. Bener wow. banget. Tapi kali ini udah negosian. <laughs> dia diamankan scene. untuk sim sepertinya Solomon bakal bermain di side lane. kira-kira hero apa yang bakal diamankan sama Lemon? ini masalahnya dual lane destruction, Gushen dan juga masanya bisa memisahkan diri. ya bisa solo kill juga. dari ya, bisa solo kill juga. bener banget. apalagi targetnya Lunox. ini kayak instan uh. banget. kalau nggak ada order billions. kalau menurut aku dari Lemon sendiri biasanya kalau udah ada Gushen dia akan pick Granger. tapi masalahnya kalau kita ngomongin Granger ini ditabrak Tamus agak kering-kering sedap. Yes, pak. apalagi dia cuma punya Rondo dan Tamus punya molten side untuk flow effect. Yeah. Burning damage-nya juga dan bahkan dia bisa loncatin dengan instan. Dan yeah. kayaknya paling enak ngambil apa? ngetek Tamus emang kalau misalkan kita punya hero di major dengan tipikal yang range. Yep, benar banget tapi Kimi bakal ya, di band kali ini ya. Evos. Benar-benar memikirkan sampai masalah segitu rednya karena kita tahu di Masya, dia bisa aja ditinggal solo sementara Kiminya bakal bermain untuk melakukan push di area lainnya. Cloud okay. bakal di band tentunya Frank, bakal benar-benar di shutdown dari segi hero nya dan Lemon bakal mengamankan kari kali ini. Hellcurt mungkin? Heke. -he. Hel untuk Revos? No. Yeah? no. No. Nggak, no. nggak, nggak. Masih Granger, Kalau kita ngomongin uh, Hellcurt dia pun nggak bisa ngelawan Masha. Jadi percuma juga gitu dia ngambil ambil Tapi yeah. kalau cuma untuk ke geng-geng bisa dibilang oke okay sih. Karena uh, Darkness nya juga Terus global. Darkness bakal knowing. Atau Hayabusa? Hayabusa oke. Oh, yes. Ya pasti Hayabusa juga inget. Ini masih belum. Tapi apa, udah belum ada tamus juga. deh jadi kayak susah iya. juga gitu loh. Makanya mau kayak gimana milihnya terlalu banyak kalau seandainya mau ngambil hayabusa Bursa. Oh. Lolita. Uh, Granger, Loli, seems good. Oke okay, ya. satu paket hemat diambil sama ini, ya Iya dan ini bisa gampang banget buat melakukan kill di arah bottom lane. pada panget hemat sih, satunya masih shadow. Tapi pertanyaannya adalah apakah Granger nya kalau di pick nanti bakal ditaruh oh, di top lane atau konfensi. Zazz ternyata, muncul lagi satu Wey. hero baru, di sini. apa ya. ini, <laughs> ini benar-benar buat nge-counter Jadi Gashen ga bakal bisa mengeluncurkan combo slaughter dengan sangat instan, apalagi adanya kari range nya bakal bisa dikejar sama Nightmarek Spawn atau yang dulu dikenal sebagai Joroni. Ya tapi kalau kalau kita ngomongin Zazz ya, gue sering banget ketemu Zazz loh, di Brawl. Mohon ah. maaf dimana? Di, di Brawl. Pak <laughs> ini MPL pak. Oh, iya. pak. Tolong ya. Tapi memang kalau untuk zaman sekarang ML emang... itu tolong, draft pick, ini iya, mau, bukan braw. <laughs> tapi ini lihat loh, ini iya, iya. mau main tarut pak, iya, ini ma mau tarut lawan tarut. Mau tarut ma lawan tarut, tentunya masih ada highlights juga buat naplak tarutnya sekaligus. Berarti tipikal eh, ber objektif kali ini, objektifnya lebih ke arah building turretnya. Tapi okay. enggak kalau menurut gue justru kayak Masya punya de punya darah yang banyak. Nah dengan adanya Spawn Nightmare ini juga dia punya darah yang banyak gitu loh, darah. Darahnya, benar karena dua Darah kali Darah tanda kutip. Iya karena ya. dua kali lipat gitu loh. Ini yang bakal berbahaya banget buat tim Rex Regungkel. Kalau mereka mau nabrak selalu ada Zaz sana Oke singkat cerita padat dan jelas. Siapa? Game yang ketiga KB. Tentunya ini bakal jadi EVOS serius. EVOS Nengusin untuk RRQ. susah. Oke KB EVOS Volva. Boleh gak milih enggak sih? Gak boleh, <laughs> gak ini harus milih. gua <laughs> RRQ karena scene dengan Gashennya sih selalu menarik. So Volva RRQ KB. Evos Evos let's see. This is game number 3. Silakan KB dan juga Volva. Yeah. Iya. Pasta ternyata yang tidak memilih ya. Yeah. Luar yeah. biasa. Iya, oh, yeah. dengan Amanda tentunya. Coba kita cek ombak dulu. Tenis indoor Sedayan mana suaranya? Ah bagian sini masih rame nih, Iya tapi mulai lemah nih, mulai lemes kita di akan nanti aja nanyanya. nanya kasian juga sorot teriak-teriak terus, iya juga yang belum Iyi. masuk dalam game lo, iya. Jadi tapi belum lihat, ada udah, udah banyak aksi-aksi, apa tuh aksinya? muter-muterin merchandise, mukul-mukulin balon, kasihan Ayi. balonnya. daripada balonnya dipukulin, Aha. mending kasih Oji, mending kasih Oji, mending, mending, mending OG. kasih Oji, kenapa? karena Oji OG... butuh sesuatu yang bisa dipegang. Oh my God! Luar biasa, Fulvator kita bakal masuk ke line of down sebentar lagi, yes, let's see game yang ketiga, satu sama untuk Evos dan juga RRQ kali ini. Yes, dari segi draft memang kalau kita lihat, unggul Evos dengan adanya Zaz di dalam metanya, tapi balik lagi dengan adanya Sis, dengan signature hero-nya gue rasa ini akan menjadi game yang menarik untuk RRQ sendiri. Lalu sekali-kali -kali ini bakal mencoba untuk bermain aman seperti dari kedua tim Lemon dan juga Aura bakal berada di lini yang terpisah. So, kita akan melihat Aura berada dengan R7, 1 versus One di arah top lane. Yes, betul banget dan ini sudah ada high loss juga di mid -nya. Tapi sedikit walau, karena memang grup scaling damage yang gede banget di early game. Tapi balik lagi, yang paling penting adalah wild charge-nya bisa nggak ngebantuin untuk melakukan kill pada kor core musuh, bener banget tampilan dan R7 di arah darah ditinggal satu bar lagi flick out karena belakang kali ini Kara arah untuk mendapatkan perlindungan. Guys betul banget sementara di bawah lolitanya mungkin agak sedikit ter -pressure. hingga harus flicker ke belakang juga. Bener banget sudah banyak banget spell yang sudah digunakan kali ini sim juga bakal mengganggu di area mid lane nya. Mm -hmm. Rave bakal dipaksa untuk mundur danki. Juga sama, gak bakal mau saling tabrak dari kedua tank. Sudah ada rotasi hero, tapi kali ini lihat lolita ditanya, apakah dia masih bisa selamat? Belum, terjadi uh, apa? Di cicil terus, lu miner bakal dipaksa untuk mundur, dan kali ini daki bakal diberikan efek stun. Gold buff-nya, coba untuk diambil sama Sim, dan gak bakal bisa diganggu oleh siapa-siapa di arah bottom lane. Buff-nya langsung diambil, tapi orang juga mendapatkan gold buff. Dan lihat, Lunox-nya ingin sekalian melakukan kill terhadap Masha di atas belum dapat tina apa-apa. Baron digudeg kali ini dan menunggu untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin dan one uh. masih belum kelihatan dari sinnya. itu benar-benar nggak ketebak loh dimana R7 berada. Dia ngumpet di yang ada di tengah atas dan dia dicari sama orang. Wave-nya sekarang daripada kali ini saja first blood diamankan sama Wan dia dia dia dia di area mid lane. Dan sekali sementara Jax-nya melakukan cutting minion. Apakah dia langsung bisa mengambil taruh tapi Kaja masih berada di semak-semak belum kelihatan. Oh, dari ini. Aura bakal diganggu kali ini, 4 melawan 3. Langsung ada Inverno Sarge, Aura. Aura masih menahan infernonya hanya mendorong R7 biar landing face nya tetap dimenangin sama Aura. Ditahan begitu saja. Sementara Shin di sisi lain langsung coba untuk objektifnya. Muncul begitu saja One dan juga dan Ki coba untuk diganggu di area turtle. Langsung ada Keas Asol, bakal diganggu Keas Asolnya keluar begitu saja. Darkning sakit banget karena belakang One bakal cuman untuk mengusir semuanya bakal didapatkan sama aura di arah top lane ternyata dengan mountainside racknya di arah mata melembangkan ditumbangkan begitu saja luminer bakal terkena stun lemon slicing damage ke arah depan charge-nya masih ada luminer dasnya menangamankan satu buah tapi kali ini raid-nya pasti bisa benar dan R7-nya bakal diamankan dari one di area top lane. Overwhelming move yang dilakukan oleh EVOS Esports di early game kali ini. Menit di 3 mendapatkan satu buah turret dan juga empat kill. Tapi lihat itu pengorbanan raid hanya untuk satu buah turret mempercepat sekali untuk mendapatkan vision lebih apalagi dia bisa saja melakukan rotasi ke arah atas dan Mungkin akan dilakukan sekarang sebenarnya dia ingin mendapatkan satu buat tarut lagi di atas. Bener banget kali ini, Tartal hmm. juga bisa dibilang masih belum tersentuh sama sekali lagi dan lagi. rek kali ini, coba untuk ngamanin top lane nya dengan cepat danki Bener-bener melakukan pergerakan biar rave nya membantu landing phase lainnya. Luminaire sementara itu bakal mencoba untuk ngamanin gold buff dibantu dengan rek juga kali ini di area top lane. Well, well, well, ini sungguh sangat hati-hati karena belum ada move dari scene dan juga gajah masih menyimpan di penjajemennya tapi lihat Karinya langsung mundur ke arah belakang. Hylos sudah kelihatan. Tapi Wan ingin mendapatkan Turtle terlebih dahulu. Dia masih belum kelihatan di mana kali ini sinnya, Masih belum terdetek sementara di map-nya. Udah mulai kelihatan di arah bottom lane. Aura bakal dimaksa untuk mundur. Sementara kali ini Wan nya bakal mencoba untuk kesel. Aura yang bakal tumpang di arah bottom lane. Hilang begitu saja. Turtle-nya bakal diamankan oleh Wan. Tapi pin-nya bakal terkena di damage terlalu tinggi. Dan Ki berhasil mengamankan prof Nature untuk seorang kajam. Sementara di bawah berhasil diambil auranya. Tapi it's okay. juga diambil oleh R7, ini mungkin jadi tone pointer oleh RRT. Lemon sendirian di belakang masih masjidawan, castle soundnya bakal dapetin satu buah kill dari Lemon. Sangat mudah untuk mendapatkan kill tersebut dan terlebih lagi, yang akan keluar. Oke, okay. spawn. Oh, spawn oh. spawnnya bakal dapetin turret di area atau play dengan instant wreck dan luminar lagi-lagi berhasil mengguncangkan Mid turret. Midnya bakal di-defense kali ini, udah ada luminar tapi, sorry. Itu langsung udah kening begitu aja tidak mengeluarkan nafsu. Sihin langsung selalu terbakar tumpang begitu saja dinafikan sebagai digunakan aura. Gak bakal bisa bertahan dengan cukup lama. Harta yang bakal dipaksa untuk mundur, sihin mencoba untuk score spike ke arah samping. Masih bisa mundur, udah punya kalau di diri nya bakal mencoba untuk menggunakan gelar juara dan ki. Dan wan bakal mengejar ke arah sini. Sihin bakal tumpang terkena kesah saus sebentar, di top lane, level berhasil menumbangkan secara luminer. nya namun masih bisa struggle oh. untuk mendapatkan tulus di area top lane. Hampir mendapatkan guardi, tapi dia lebih memilih untuk dapat pintar benar-benar unexpected banget. Evos langsung menggunakan draft yang mungkin memang disiapkan untuk final ngapain. Kali ini tak ya, di belakangnya kayak sesau. Satu, dua, oh, tiga, tapi ada highlight oh, di standar 7 masih bisa mundur kali ini. Tanki datang. Bahkan mencoba untuk mengguncang karena reframe-nya ditutup jalannya. Masih bisa bertahan dari R7. Sungguh. Sangat mengkhawatirkan, ketika di bus lagi sendirian tiba-tiba di darkening. Dia ada case assault juga di spam, hingga hampir mendapatkan sebuah kill untuk masanya. Tapi ingat, oh lemon lemon, oh, power Dikangin. of nature. Digaguh sama danki, dicuri begitu saja, racknya bakal bergerak ke depan, racknya bakal tumang begitu saja. Dan lihat tuh racknya bakal jempol dengan cepat, finnya bakal dibaksa untuk mundur. sus bener-bener oh, no. mengendalikan semua landing pace dari tim Evos. Apakah ini game kedua untuk Evos, karena yang terlihat mudah sekali melawan RRQ. Tidak bisa ditahan. Revo benar-benar melakukan snowballing yang sangat luar biasa Sementara di bawah, bakal di defend oleh Aura Dua lawan satu Sin juga oh berada no. di bus Oh no Sinnya masih nahan kali ini Sorfajana mulai muncul Aura sendirian Ternyata menahan di lini depan Aura masih Danki punya data Tampu natal Wajar terakhir yang tumbang. Aura aja masih serpel Dan Sin juga bakal tumbang. Dia jadi bagus Saturday auranya juga sama dan turtle diamankan sama Rake ternyata. Dia hanya dia menatap sin hingga hilang. Kita lihat lagi di replaynya. Luar biasa sekali. Dangki datang, wildcard tidak mengenai siapa-siapa tapi sin Dia mencoba melakukan perlawanan tapi lihat Dangki aja dia memberikan stikernya bener banget, ditahan banget, dan liat raknya udah standby di arah bottom lane sama Luminar PT bongkar Bongkarturet is back bro jalan mulus untuk m di game kedua, one sekali lagi guys SSL Sports Bike udah digunakan tapi lihat 1 langsung di stand balik yang muncul mundur kali ini scene bakal mengidar langsung di kancel, gak bisa di cancel Lemon berhasil mendapatkan satu memang tapi lihat di bottom lane mini ini udah mulai jalan langsung di naik Merix, mau datang ternyata Lemon dengan darah hilang Lemon dimasak untuk mundur, masih bisa mundur juga dengan flicker masih ada R7S, apakah bakal Thunder ditutup jalannya sama baril daripada seorang danki. Hanya sedikit menggojek-gojek saja benar-benar langsung sponar nightmare habis itu di ulti langsung ke arah seorang lemon dan ini tidak bisa memberikan apapun wow ini luar biasa banget sih dari emkos. Gimana cara menghentikan dari zas tersebut kalau zasnya gak bisa diambil Gimana dia mau ngambil ward? Gimana dia mau ngambil aura? Wajar oh, gitu? sih nya connect kali ini. nya bakal diganggu begitu saja. Masih statement oh, dia mau diambil karena ada Luminer. Coba untuk mundur karena bakal dengan incendenses. Langsung ada lagi nya ternyata. Nightmare spawn-nya bakal ngadang dan membersihkan wave Minion dengan cepat. Sedikit terburu-buru melakukan ultimate di depan darat ketiga dan kali ini buff-nya bakal dicuri terus oleh tim Evos. Sementara mereka mungkin menunggu hadirnya Lord 30 detik lagi. Bener banget kali ini goldnya bener-bener timpang ke arah EVOS bahkan perbedaannya hampir nyentuh ke arah 7.000. Yes man ini 8 menit lu lihat inhibitor taruh doang tersisa rata yes. udah kaya gantinya Kimi bro. Bener banget ini wreck dengan nightmare benar-benar mengendalikan laning face di bawah di mid lane di top lane bahkan diamankan yes. yes. nama dia tapi Lordnya bakal muncul sebentar lagi itu oh. kan di instan seharusnya bahkan dia udah punya defined Glaive. udah punya critical match-nya, hati-hati ini langsung diambil lihat zasnya berjalan ada lolita di belakang sana untuk melakukan cutting dari pergerakan hero hero RRQ. apakah bisa dijebol kali ini oleh RRQ? Okay. karena mereka butuh banget ngambil lord-nya. kalau ini kabel oleh Fos bahaya banget untuk mereka benar banget sebentar lagi lempar sebentar Aura tapi belakang wannya wajah sembakan konik begitu satu karena sit satu untuk satu One-nya masih terbatas lordnya gak bakal diganggu oleh timararq evos bakal mengamankan lord yang pertama menit 8, udah tinggal ini bintar plus dapat Lord, plus ekonominya jauh ini bakal dihajar langsung gua rasa mungkin bakal jadi one push sape oke ya bakal jadi one push kali ini karena ingat ada rekt ada rekt spawn bakal bener-bener keganggu -bener banget di area mid lane ini beat nya. tapi Lordnya bakal bergerak ke bawah, top lane nya bisa didorong sama siapapun lihat, lihat. yang mereka mau. Zaznya take speed, fleeting time, defense glaive. Satu L lagi apa nih? Uh, Holy Crystal. Jenius <laughs> uh, uh, one. Uh, oh Jenius one. Jenius one oke okay ya, banget sih untuk okay. saat ini. Biar nggak ada magic item resist yang benar-benar bisa ngehalau magical Selama damage tadi, belum punya defense, langsung aja jenius one makin hancur dibikinnya. Benar banget. Sekarang Rave menghadang di lini lainnya, harus bermain hati-hati tentunya. R mulai ketahuan luminer coba cekin bus kali ini di arah belakang ternyata lemonnya bakal mundur juga coba untuk membersihkan webminian dengan cepat dan ki, sementara itu bakal berada di bottom lane apakah bakal ada super duper wild charge dari dan ki kali ini karena depan, masih ditutup barirnya ternyata di depan sana bakal ada dan ki menahan sementara di sisi lain masih ada sim dan set up ke siapa langsung di enggak ternyata, enggak kena siapa-siapa, rekenya bakal dipangsa untuk mundur, turunnya bakal diamankan di arah bottom lane sementara mid lane bakal didorong juga sama dan ki, dan luminer sudah menghadang di depan sana lordnya bakal tumbang kali ini, Lord yang pertama di area bottom lane. Ini yang mereka harapkan dari EVOS, mereka cuma mendapatkan... Aura sendirian langsung di Swordspike, karena masih punya infornya. Aura masih server, dan masih bisa bertahan. di balik. di start balik. Oh, di balik. Oh, di start balik. Sin, Jangan Sin. Nah, Bakal ya Sin. Dia hilang, diajar, diajarkan, diajarkan, nah, oh, di hajar, digilas menggunakan sesuatu sama Ducky. Oh, Red datang. datang. Di banyak penggambangan berguna, ternyata di belakang. ini yang datang, di banyak di belakang. Red yang mendapatkan seorang Lemon sendirian di Lemon sendirian, karena belakang, karena depan, tengah punya siapa-siapa lagi, Lemon mau kemana, dikitar menurut saja, that's it, masih ada dan that's wipe out, untuk tim Evos, game yang kedua akan diamankan lagi dan lagi, untuk tim oh Evos Esports, oh my god, Evos Esports, di ke 8, sudah melihat semua mapnya dari aranki, tapi...